Ya, balik lagi ke channel gua. Kali ini kita terusin lagi uh, tutorial kognitonya Sekarang sudah episode 6 Di episode 6 ini gua akan mulai uh, Coba ngajarin lo untuk bikin form dari mulai yang sederhana ya Di episode 5 kemarin gua itu ngasih contoh kan yang untuk uh, apa Radio buttons ya, choices ya Itu gue bilang uh, cocok untuk dipakai kalau lu mau bikin Quiz atau ujian yang e, jawabannya pilihan ganda serta bisa langsung mengeluarkan nilainya ya nilai yang diraih oleh si pengisi form itu. Oke, okay. nggak pakai lama lagi di sini gue udah bikinin lima e, contoh pilihan ganda. Oke, okay. Yang nomor satu, ini nomor 2, dan seterusnya ya. Nah. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus kasih tahu si Cognito ini mana jawaban yang benar dan berapa nilai yang didapat kalau orang ngejawabnya benar. Lalu kita klik assign values. Contoh di soal nomor satu ini ya, pertanyaannya yang bukan merek mobil. Nah, udah pasti Xiaomi kan? Makanya dari semua jawaban yang tersedia hanya Xiaomi yang Gue kasih nilai 10, lainnya gue blank, itu artinya gak ada nilainya ya, nol Oke okay. Kita lanjutin ke nomor dua juga gitu, assign values, jawaban yang bener adalah Amerika Maka Amerika yang gue kasih nilai 10 Lanjut Semuanya Ini sengaja udah gue buat sebelum uh, Gue syuting video ini, jadi gak pakai lama gitu ya lo ngelihatnya gue bikin Oke okay. Kita udah tahu jawaban yang benar mana, udah desain value-nya. Sekarang kita cuma perlu untuk ngitung berapa sih nilai total yang didapat oleh pengisi form ini. Nah, ini kita akan mulai masuk ke field yang namanya calculation. Dan di sini kita akan mulai belajar sintaks. Oke? Okay? Di labelnya ini kita tulis aja nilai. Lalu untuk type-nya number Lalu decimal places-nya Kita nol aja ya, Karena nilainya ini gue bikin bulat-bulat semua Oke okay. Yang paling penting adalah Kita ngeset kalkulasinya seperti apa Kita klik aja nih Tanda petir di sini Nah, kita mulai Untuk memulai sebuah sintaks Itu harus dengan tanda sama dengan Lalu kita pilih Field apa yang mau kita hitung? Di sini kita harus pilih uh, field yang di belakangnya adalah value. Ya, kayak ini. Nomor satu yang bukan merek mobil underscore value. Kita pilih ini. Oke. Okay. Lalu kita klik eh, kita beri tanda tambah. Lalu kita pilih lagi yang nomor dua. Kita lihat lagi yang value. Oke. Okay. Sampai di sini itu semuanya tinggal pekerjaan repetitif. Jadi video ini akan gue fast forward ya, biar lo nggak bosen nunggunya ya. Ya, dan udah kira-kira sintaksnya seperti ini. Kita tinggal save. Oke, setelah di save kita preview. Kita preview, kita coba. Kalau nomor satu kita jawab Honda. Oke nilainya 0 kita jawab Toyota nilainya 0 kita jawab Kia nilainya 0 kita jawab Xiaomi nilainya 10 nomor 2, kita coba jawaban yang salah dulu nggak nambah ya kita klik Amerika nambah oke nah kita isi di sini kita bisa langsung lihat nih uh, nilai yang diraih oleh si responden tuh 40 kan ya tapi kalau kayak gini caranya Si responden bisa dong coba-coba sampai dia nilainya keluar, bener nggak? Nah, ini ada satu trik lagi di field calculation yang nilai ini kita bikin show this fieldnya adalah internally, oke? Okay, show this fieldnya internally kita save, oke? Okay, sudah kita save sekarang kita coba publish, kita lihat hasilnya. Hilang ya? Nggak ada lagi ya? Itu uh, apanya? Field calculation yang nilai? Yuk, kita sekarang coba isi. Kita coba isi. Oke, okay, kita submit. Dan sekarang kita lihat di entriesnya Nah, inilah gunanya. Kenapa kita bikin field calculation itu internally di backend, Nilainya keluar, tapi ketika tadi si responden itu ngisi, nilainya nggak keluar ya. Jadi, ini bisa digunakan. Nah, kalau lo tertarik untuk bikin kayak gini, ya tinggal uh, dipikirin aja tuh mau uh, apa, jawabannya apa aja, gitu kan? Soalnya seperti apa dan tentukan mana jawaban yang benar, gitu. Lalu tinggal desain nilainya. Oke deh, untuk episode 6 ini sekian dulu. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, like-nya, share-nya dan komennya ya. Bye.